Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbicara tentang gambaran kenikmatan di surga Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita semua menjadi penghuni surga Berarti membahas suatu kenikmatan tinggi dan kekal yang tiada taranya. Betapa tidak Allah Ta'ala menggambarkan kenikmatan tersebut demikian jelas dan terperinci Sehingga menjadikan hamba-hambanya yang beriman selalu bersegera dan berlomba-lomba untuk meraihnya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang yang beriman, berlomba-lomba untuk meraihnya. Quran Surat Al-Mutafifin, ayat 26, oleh karena itu, dalam hadits yang sahih tentang gambaran tingginya, kenikmatan surga, Malaikat Jibril alaihi salam yang melihatnya, berkata kepada Allah ta'ala demi kemahamuliaanmu tidaklah seorang pun yang mendengar tentang tingginya kenikmatan surga kecuali dia ingin masuk ke dalamnya di dalam surga kamu memperoleh segala kenikmatan yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya segala kenikmatan yang kamu minta Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan gelas-gelas, dan di dalam surga itu terdapat segala kenikmatan yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Beginilah sedikit ulasan tentang keindahan surga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.